back to my channel. kembali lagi di channel Kurnia Rama channel yang punya segudang informasi menarik di seluruh dunia Oke, guys, hari ini aku mau ngebawain salah satu lagi informasi menarik lagi yang ada di dunia langsung aja, stop it up, let's get started. pinggang tawon nah, siapa nih yang suka sama hal-hal kecantikan sekedar informasi untuk kalian nih guys di abad ke-19 sampai ke 20 itu ada masa yang namanya tren kecantikan gitu. Jadi tren kecantikannya ini ngebuat pinggang wanita itu sangat kecil. Kecil segini gitu, segini gitu guys. Pokoknya dibikin kecil banget gitu. Iya segini dengan menggunakan korset guys. Korset yang viral pada abad ke-19 dan 20 ini mempunyai ukuran rata-rata 23 cm sampai ke 16 cm. Wow, kalian bisa bayangin, guys. Badan perempuan dengan lingkar pinggang 16 cm. Sangat kecil ah, apa itu? Oh no! salah satu kegunaannya adalah transisi mendadak dari pinggang yang awalnya segede gini jadi set mencicit gitu. dia bener-bener nge apa ya ngecilin ngerubah struktur tubuh lah istilahnya gitu ini kayak gambar yang satunya ini nih guys ilustrasinya kalau kalian pakai korset pinggang tawon ini guys untuk punya usutnya guys kenapa bisa dinamakan pinggang tawon nah karena bentuk menggunakan korset ini itu mirip sama tahun. Jadi ah! gede di bagian bawah gitu kan kecil di bagian pinggangnya. Nah, kayak gitu guys. Ada yang berminat menggunakan korset ini? Ah!